Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Tes-tes Semiliar Dua miliar, tiga miliar Satu-satu-satu Kapan kayanya Ya <laughs> e, teman-teman Saya tadi Baru Buka-buka Youtube Ya kan saya tonton channel besar Termasuk channel berita Yang memberitakan Tahun 2023 <ganti> Sampai salah teman-teman Tahun 2023 adalah Belang Saya bilang apa enggak keliru atau gimana kemungkinan ya yang memberi masukan tuh sehingga itu harus diupload wah ini nih berita-berita heboh nih bahwa tahun 2023 terjadi kegelapan wah, kegelapan jadi berita itu menakut-nakuti sih menurut saya menakut nakuti kemungkinan, ya, dinadakan untuk menakuti kemungkinan dan itu lagi didukung lagi, didukung lagi semua channel channel lagi anak muda, ya kan hmm. yang pakai kacamata, itu nggak masalah <laughs> channel lagi, di dengan argumennya yang begitu eh uh, Tegas dan meyakinkan 2023 harus kata jadi gelap, harus punya persiapan, persiapan, persiapan. tahu apa yang dipikirkan ya. Yang jelas sih menurut saya apa itu oh kata gimana kita buktikan aja nanti tahun 2003 apakah gelap? <guluh> nggak menurut saya mah saya emang percaya Kenapa? Ya kita semua yakin gak percaya Kenapa? <gambar> ya kenapa lagi ya dibaca Ya jelaslah Akan terbukti menjadi gelap Kalau Matahari udah gak beri terbit lagi <gambar> Ya kalau Kalau Merasakan gelap yang udah pasti lah Orang buta Mana-mana <gambar> gelap Mungkin yang tim kreatornya, tim kreatornya yang menasihati orang buta kali Jadi sampai harus disebar-sebarkan ke orang-orang buat tahun 2023, buta, hebur, eh, buta, gelap. <guluh> ya berarti dianggap, Pak, uh, warga negara kita ini semua ini, semuanya dari Sabang sampai Maroke ini orang buta semua makanya terjadi gelap nah, ini gak mungkin juga semuanya jadi buta gitu. atau itu bahasa kiasan juga bisa jadi tapi kan saya rasa enggak ada bahasa-bahasa kiasan seperti itu, karena yang ngomongkan bukan dukun atau bukan filsafat atau apa ya bahasanya sastrawan ya kan, bahasa-bahasa bahasa kiasan begitu bahasa yang penuh makna gitu. dan ada yang melakukan harus persiapan harus persiapan duit banyak waduh duit banyak pusing sampai dibahas lagi ke dalam-dalam yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin sekali lagi yang miskin makin miskin saya nggak setuju. Gitu. Kenapa kalau yang kaya? Kalau saya berpikir dari sisi lain, kenapa yang kaya takut miskin? Yang miskin nggak takut kaya. Yang kaya takut miskin. Yang miskin nggak takut kaya. Tidak ada itu yang namanya miskin, makin miskin. Kalau udah miskinnya miskin aja gitu, yang kaya takut miskin dan pasti miskin. Kenapa orang miskin sama orang kaya jelas perbedaannya banyak sekali. Orang miskin nggak pernah, bahkan hampir hampir tahu diri ya. Enggak pengen ini enggak bikin kepengen itu karena apa? Tahu keadaannya. Dan orang-orang yang kaya karena ketidaktahuan ya kan atau ke saking tahunya begitu, saking tahunya jadi takut. Mana mana takut, nah, ini takut gak bisa makan, warga takut gini lah, begini. Jadi capek dengan pola pikirnya karena serba ketakutan, dan itu pengen ditularkan kepada penonton, kepada yang para para penontonnya bayangin. Penayok. ya, kalau dibahas dosa, enggak tahu dah seandainya ketakutan itu ditularkan ke... Jutaan subscribernya, bayangin. Menularkan sesuatu yang. Yang apa ya, yang menurut saya mah, dalam tanda kutip negatif ya. Aura, menurut saya. Suatu aura yang negatif. Kepada orang-orang. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. <laughs> apa yang diucapkan? Diucapkan di transfer kok nggak tahu apa dibayar apa enggak ya jelas mah itu pasti ya, mau YouTube mau dibayar ya karena kontennya ya. Ya, kalau kalau saya gini mah boro-boro jangan untuk untuk dapat dibayar kayak gini aja belum monet aja belum jadi saya, saya mah nggak sanggup ya menasihati mereka gitu ya. Dan saya juga sendiri saya sendiri berkata kan, saya tahu posisi saya gitu. Perboro ya. ini ini ini keinginan ini keinginan itu keinginan ini keinginan itu. Jangan punya keinginan itu ngonten aja nggak sanggup saya. <laughs> ya teman-teman nih. Yang yang setuju ya Kalau yang setuju Dan yakin Yakin Tahun 2023 Gelap silahkan komen di bawah Yang yakin ya Yang yakin Tahun 2023 silahkan komen di bawah Yang gak yakin Silahkan bahas komennya Kontras Hahaha jadi selama, yang jelas nih, faktanya, matahari tetap bersinar. Malam, meskipun gelap, tetap bulan pun bisa bersinar. Yang jelas. Kalau malam nggak ada PLN, tuh baru. <laughs> Apakah pengen PLN-nya diganti dengan baterai? Misalnya, nggak tahu ke depan. Tapi enggak saya rasa enggak ada master plan seperti itu. Master plan atau blueprint seperti itu di Indonesia. Gak tau belum gitu, ini ya kan proyek-proyek, mau bikin proyek lagi, proyek kegelapan, langit ditutup semuanya, kan ya mungkin. Nah, ya gak apa-apa sih, sah-sah aja. Ini kan ngomong ya, bicara demokrasi, pendapat, kemungkinan, kemungkinan, dan semuanya serba kemungkinan bisa ya Ya gak nyalakan, cuma saya, bahasanya mas saya di dalam versi yang berbeda seperti itu versi yang berbeda mereka merasa gelap saya mau nggak gelap orang tetap matahari masih ada lihatnya ramalan benar Apakah ini disebut ramalan Aduh <laughs> saya saya ramal besok tahun 2023 matahari tetap menyala tuh yang pasti matahari tetap menyala tetap nggak pernah bahasanya tidak pernah tidak adil menyinari bumi ini gitu baik jangan uh, jangan teman-teman ya jangan bosan untuk nonton channel saya ini karena setiap yang nonton channel saya ini sampai full no skip saya saya doakan Semoga uangnya ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 miliar teman-teman Amin ya alamin.